Apakah kunut subuh itu ada dalilnya? Kunut subuh itu ada dalilnya. Kunut subuh terus menurut ada dalilnya. Hadisnya doib. <laughs> doib itu artinya apa? Lemah. Lemah itu boleh dipakai atau tidak? Enggak boleh dipakai. Ingat, hadisnya ada. Doib. Kalau doib, boleh dipakai. Bahkan ada sahabat bertanya. Seorang Anaknya dari siapa bertanya, "Wai ayahku, engkau pernah sholat di belakang Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Apakah mereka kuno subuh?". Dijawab oleh bapaknya "Aibunayya muhdatun, wai anakku kuno subuh itu muhdad. Apa makna muhdad? Bida. Bahkan lebih tegas lagi di Sunan Nasai dikajiaskan, "Aibunayya bid'atun. wai anakku kuno subuh itu bid Kala bida. Kalau bida nggak boleh kita ikut." nggak boleh kita ikut bidahnya, jelas? Jadi ini udah masalahnya sudah jelas, jangan nanti dibilang lagi, ini kan masalah khilafiah masalah ijtihadiyah, kalau bidah nggak ada ijtihadiyah, udah bidah ya bidah. Begini, begini, begini, anda boleh punya pendapat, tapi anda jangan lupa ada ragam pendapat dari para ulama. Maaf ibu bapak sekalian, keterangan hadis kunut itu bid'ah. Terdapat di hadis ada An-Nasai, ada juga di Al-Bukhari. Turunkan semua hadisnya. Anda tahukah Anda? Periwayat hadisnya itu juga kunut. Imam An-Nasai mazhabnya Syafi'i, beliau kunut. Imam Al-Bukhari mazhabnya Syafi'i, beliau kunut. Saking objektifnya, beliau riwayatkan tentang sahabat yang tidak kunut. Kenapa beliau tidak kunut? Karena dalam hidupnya tidak pernah melihat Nabi kunut. Sahabat ini, tapi kan yang lain banyak sahabat juga di ketika nabi berjalan tidak semua sahabat ikut nabi ke badar sebagian sahabat ikut nabi ke hud sebagian sahabat ikut tidak setiap tempat sahabat ikut semua saya mau ke uhud ya oh uh, semua semadinah ikut ke hud madinah kosong saya ke badar ya saya ke toif ya apa semua ikut tidak semua menyebar makanya ketika nabi perjalanan sebagian sahabat ikut nah ada seseorang yang ketika berada di belakang nabi setiap dia sholat di belakang nabi dalam keadaan subuh nabi tidak kunut sedangkan sifat sahabat itu mengamalkan apa yang dilihat jadi yang dia lihat itu yang diamalkan misal Wa'il bin Hujur sholat di belakang Nabi, Nabi turun pakai lutut Abu Hurairah sholat di belakang Nabi Nabi turun sujud pakai telapak tangan walaupun keduanya tahu riwayat itu tapi mohon maaf mereka mengamalkan apa yang dilihat Wa'il pakai lutut, Abu Hurairah pakai telapak tangan dua-duanya benar yang salah yang pakai kepala duluan <tik> belum apa-apa, sudah ramai kepalanya ini bid'ah, ini salah ini itu, muka anda dari ujung kepala sampai ujung kaki bid'ah itu kenapa? karena anda tidak belajar hadis dengan ilmunya ini yang tidak kunut di belakang nabi, karena dia sholat di belakang nabi nabi, ya kunut, tapi ada sebagian sahabat sholat di belakang nabi, nabi pernah kunut ada Abdullah bin Omar nabi mengajarkan kunut pada Al-Hasan cucunya dari situ disimpulkan oleh ulama apa kesimpulannya? yang mau kunut silahkan maka Imam Malik kunut kunutnya sebelum ruku disirkan Imam Syafi'i muridnya Imam Malik lahir tahun 150 hijrah kunut beda dengan gurunya Syafi'i dijaharkan kunutnya ba'da ruku bangun setelah i'tidal dijaharkan bacaannya sama dari nabi Allahumma dini fiman hadid kalau jadi imam Allahumma dini fiman hadid Imam Abu Hanifah wafat tahun 150 Hijrah memilih yang tidak kunut ngambil hadis sahabat yang tadi karena kata beliau asalnya tidak kunut ada kejadian ada kejadian di mauna Nabi kunut setelah itu tidak kunut lagi, maka disimpulkan kunut itu menurut saya tidak ada, karena sementara saja setelah itu tidak ada, maka kembali ke asal tidak ada kunut, Abu Hanifah tidak kunut, diamalkan itu dari yang tadi, Imam Ahmad datang kemudian, lahir tahun 163 hijrah, Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i, Syafi'i muridnya Imam Malik, Imam Malik masa yang sama dengan Imam Abu Hanifah, wafatnya dulu Abu Hanifah. Apa yang terjadi dengan Imam Ahmad? Kata Imam Ahmad, saya ambil yang pertengahan, Tengah-tengah saja, ini kunut jahar, ini tidak kunut. Saya ambil tengah-tengah. Apa tengah-tengahnya? Nabi kunut saat ada peristiwa besar membutuhkan doa. Sebelumnya tidak kunut. Saat ada peristiwa itu beliau kunut. Setelah itu tidak kunut lagi. Menurut pemahaman Imam Ahmad bin Hambal Maka saya simpulkan kunut itu saat ada peristiwa besar saja yang butuh doa. Peristiwa besar butuh doa namanya nazilah. Maka dikenal dengan kunut nazilah. Saya sendiri tiap hari kunut subuh. Sejak hari, karena saya jadi makmum di belakang orang yang kunut Subuh Di kampung saya, kalau duhur Saya jadi imam, kalau asar jadi imam Maghrib Isya, sering saya jadi imam Subuh enggak Ketika kita bermakmum saat sholat subuh, sedangkan imam kita kunut Apakah kita mengangkat tangan atau tidak Dan tidak mengaminkan, ya kita kalau imamnya kunut Maka kita ikut kunut Oleh karena kita angkat tangan Dan kita mengaminkan ya Itu pendapat eh, Pendapatnya Imam Ahmad Rahimahullahu saala pendapat ibn ta'ala. jadi masalah kunut ini masalah khilaf yang kuat di kalangan para ulama kalau saya boleh bagi ya ada beberapa pendapat pendapat pertama bahwasanya kunut subuh sunnah ya, dan itu pendapat imam malik dan pendapat imam syafi'i ta'ala. matab imam syafi'i ya kunut adalah sunnah matab hanafi tidak ada kunut jadi yang nggak pakai kunut asalkan ikut ulama maka itu hebat yang kunut asalkan itu ulama itu hebat. Ikut ulama aja deh. Tapi yang mengatakan yang benar adalah kunut karena qaul Rasulullah, ente bukan ulama. Sama yang mengikari kunut pakai sok. yang paling benar tidak pakai kunut karena dalilnya begini. Ente siapa pakai dalil-dalil? Ente berani duduk sama Imam Syafi'i? Eh, tapi kalau ada orang datang ke Indonesia mengatakan saya tidak kunut karena saya Batap Hanafi, hebat. Sudah, ngomong begitu aja. Enggak usahnya lain.